Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dedy Pianto Alamat saya dari Pernah saya mengalami sakit Penyakit kelamin Yang biasa disebut Mungkin di daerah saya Raja Singa Itu kalau kencing keluar nanah Rasanya perih Badan juga sering greges, nyeri, gatal, gatal dan bengkak kemudian saya mencari obatnya mencari-cari di lewat google setelah itu saya komunikasi dengan marketing online dari PT Denatur saya konsultasikan lalu saya disarankan untuk mengkonsumsi obat dari PT Denatur, yaitu nama produknya: gansi dan gosia. Setelah saya tahu berapa mahar atau harganya pada malam hari, sepulang kerja saya transfer uangnya, selang satu hari produk saya terima, yaitu gansi dan gosianya, langsung saya konsumsi. Alhamdulillah, dalam waktu kurang lebih enam hari penyakit yang saya derita sembuh total padahal produk masih ada sisa sekitar enam kapsulan tapi tetap saya konsumsi dan setelah uh, saya sembuh teman-teman saya juga akhirnya ingin uh, memesan herbal yang saya beli karena dia juga mengalami penyakit kelamin seperti saya dan kemudian pesan saya kepada saudara-saudara saya ataupun teman-teman saya, bila mana eh, terkena penyakit kelamin yang pernah saya alami, saya sarankan memilih gansi dan gosiah dari PT Denatur Indonesia agar penyakit yang Anda alami bisa sembuh seperti saya. Terima kasih kepada... Ganzi dan Gosia dari PT Denatur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.